Kalau ada pertanyaan, akankah Apple akan menjadi next Nokia? Akankah India menjadi next China dan meninggalkan jauh Indonesia? Akankah analisa banyak pengamat sejak tahun 2014 siapa yang lebih hebat pertumbuhan ekonominya sampai tahun 2030? India atau Indonesia bisa ditentukan sekarang? Pertanyaan berikutnya, apa itu Beidelberg's Group? Apakah mereka yang sesungguhnya mengendalikan New World Order? Lalu pertanyaan, apa buktinya Amerika ekonominya terburuk saat ini dalam 30 tahun terakhir dan akan membuat dunia menjadi depresi? Empat kali resesi, empat kali pertumbuhannya negatif, dan inflasi tinggi yang dimulai tahun ini, 2022. Akankah perang Ukraina selesai dengan cepat? Akankah ada virus omicron bermutasi menjadi lebih mematikan dibanding virus Delta? Siapakah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dalam 40 tahun ini yang ternyata bukan Tiongkok? Sahabat, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah merupakan bagian dari informasi ke depan dalam channel kita kali ini. Pertanyaan yang akan membuat banyak sahabat mengerti apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Informasi di media Bosman tidak menggunakan informasi dari media barat pro Amerika sekutu dan NATO. Propaganda mereka tidak akan ada tempat di sini. Walau media di tanah air semuanya berkiblat ke barat, media kita adalah media resilient media penyeimbang informasi barat tidak termakan propaganda barat pastinya juga anti pada propaganda Tiongkok. Tujuan kita yang utama adalah kita akan menyetop pembodohan dan pembenaran informasi yang dilakukan media mainstream yang juga membuat semakin memahami geopolitik dunia secara fakta kita mulai dengan informasi bagaimana pembuat vaksin mendapat keuntungan dari booster dan obat-obat lainnya. Sebuah Fakta saat ini adalah Moderna dan Pfizer investornya mendapat keuntungan 10 billion dolar dari vaksin Omicron saja. Bayangkan, dalam waktu sekejap, hanya dalam enam bulan di akhir tahun 2021 hingga awal semester pertama 2022. 100 negara terpapar Omicron dan total 10 jutaan orang terpapar Omicron. Dunia berharap pandemi berakhir di tahun 2022 ini dan sepertinya kita harus mengatakan rasanya tidak mungkin. Saya akan menjelaskan kenapa. Jawabannya, Big Pharma atau perusahaan farmasi besar dunia tidak menginginkannya. Mereka adalah penjual obat, mereka bukan pejuang kesehatan. Penjual obat ingin obatnya laku. Pejuang kesehatan ingin masyarakat sembuh dan selalu sehat. Jadi, virus Wuhan Corona ini merupakan golden rule. Setiap kemunculannya, setiap penyebarannya, setiap mutasinya adalah keuntungan bagi Big Pharma. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa lagi kalau bukan Moderna dan Pfizer? Bernie Sanders, mantan calon Presiden Amerika dari Partai Demokrat, berkali-kali mengatakan melalui tweetannya di Twitter, Moderna dan Pfizer, para investornya memperoleh keuntungan dari saham kedua perusahaan tersebut senilai 10 miliar dolar, hanya dari berita meningkatnya sebaran Omicron di akhir tahun 2021. Sudah saatnya, perusahaan farmasi besar itu membagikan keuntungannya buat masyarakat dan mulailah mengontrol ketamakan kalian. Enough is enough. Apa maksud perkataan Bernie Sanders ini? Maksudnya adalah... Bayangkan, di tahun 2020, Moderna misalnya, sahamnya adalah perusahaan yang merugi. Di tahun 2021, memperoleh 7 billion dolar keuntungannya. Ini sangat masif, luar biasa. Beda lagi dengan Pfizer. Pfizer, di tahun 2020, keuntungannya mencapai 8 billion dolar. Di akhir tahun 2021, Pfizer membukukan keuntungan 19 bilion dolar, meningkat 124%. Kita rangkum sekali lagi. Di banyak negara, pemerintah, dokter, dan saintis ingin mencari cara untuk mengakhiri pandemi ini. Namun tidak bagi big pharma, Pfizer dan Moderna sibuk dengan memperbaiki model bisnis mereka. Dan agaknya kita harus bisa membaca ke arah mana big pharma membuat pandemi ini untuk tidak pernah berakhir. Kita mulai menghitung, berapa biaya satu injeksi suntikan vaksin buatan Pfizer? Catatan dari Kementerian Kesehatan Inggris biaya satu suntikan vaksin adalah 1 dolar dan dan berapa dijualnya? Hampir 30 dolar atau 30 kali atau 3.000 persen. Itulah biaya yang harus dibayar oleh banyak pemerintahan di dunia ini. Bagaimana dengan Moderna? Sama, satu dos, satu injeksi sekitar 30 sampai 40 dolar. Dan ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah Afrika Selatan dari data kami. Namun, Big Pharma punya argumen di mana mereka mengeluarkan biaya jutaan dolar, bahkan billion untuk research dan development. Dan itu sudah tahunan lamanya. Namun itu bullshitnya mereka. Ingat, Moderna dan Pfizer, keduanya mendapat insentif dari pemerintah Amerika. Moderna mendapatkan biaya 2,8 miliar dolar dari uang pajak negara Amerika. APBN itu istilah Amerika adalah tax money. Pfizer juga sama, memperoleh 2 miliar dolar dari pemerintah Amerika. Jadi Moderna dan Pfizer dapat subsidi dari pemerintah Amerika, namun tetap bisa menentukan harga jual sendiri. Mereka juga menjual dengan harga berbeda ke negara yang berbeda, dengan maksud berbeda tentunya. Vaksin adalah tool. Vaksin adalah senjata penekan. Kita harus perjelas dalam hal ini. Big Pharma akan selalu membuat kendali atas virus-virus tersebut. Benarkah begitu? Bukan virusnya yang mereka kendalikan, namun vaksinnya. Mereka mengendalikan supply vaksinnya. Mereka kendalikan dengan membuat keterbatasan hingga sekarang. Negara-negara Eropa bahkan harus membeli lebih mahal lagi sejak awal 2022 ini. Sekarang kita bicara booster. Lihat kesaktian Big Pharma sebagai pembuat vaksin ini. Mereka bisa memaksa sebuah pemerintahan dan membatasi jumlah barang di jatah di setiap negara tersebut. Big Pharma bisa memblackmail sebuah pemerintahan. Bahkan pemimpin Moderna mengancam akan menekan harga hingga $170 per dos injeksi atau 170 kali dari harga produksi. Apa yang terjadi kalau booster ini adalah diwajibkan setiap tahunnya? Sungguh, Big Pharma ini tidak boleh mengendalikan harga atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya, mereka bukan Pancasilais.